Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1774.44, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1761.82 sampai 1741.38. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Agustus tahun 2021.